Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di channel Hidayah Hidayah Official Kisah jin ular yang mati saat puasa dan sudah 400 tahun kenal Nabi Muhammad SAW Dikisahkan dalam kitab Khairul Bashar Dahulu pernah beberapa dari sahabat Nabi Muhammad pergi untuk melaksanakan ibadah haji Pada saat perjalanan itu Tiba-tiba mereka mendapati ada seekor ular berwarna putih yang melingkar di pertengahan jalan. Anehnya lagi, ular itu mengeluarkan bau wangi misik. Lalu seorang dari para sahabat berkata kepada sahabat lainnya, Silahkan kalian berangkat dulu, diriku rasanya nggak tenang jika tak melihat apa yang terjadi pada ular itu. Kemudian, tak berselang lama, ular putih itu akhirnya mati dengan sendirinya. Munculnya bau wangi ular itu membuat seorang sahabat nabi berprasangka bahwa ular itu memiliki sesuatu yang berharga. Kemudian, sahabat nabi itu lantas mengambil dan membungkus bangkai ular itu dengan kain, lalu menguburkannya. Setelah itu, sahabat nabi itu lantas pergi untuk melanjutkan perjalanan dan mendatangi sahabat-sahabat lainnya yang kala itu tengah menyantap makan malam. Di saat para sahabat tengah duduk-duduk. Tiba-tiba ada empat wanita yang datang dari arah barat Salah satu dari wanita itu lantas berkata kepada para sahabat Siapakah di antara kalian yang sudah memakamkan jenazah Umar? Pertanyaan wanita itu tentu membuat para sahabat terheran-heran dan balik bertanya Maksudnya Umar siapa yang kalian maksud? Wanita itu malah balik bertanya lagi Siapakah di antara kalian yang sudah memakamkan bangkai ular tadi? Kemudian mengakulah salah seorang sahabat yang tadi menguburkan bangkai ular putih Wanita itu lalu berkata Demi Allah, sebetulnya kau sudah memakamkan jenazah hamba Allah yang sedang berpuasa Ia adalah orang yang beriman atas apa yang Allah turunkan Dan juga beriman kepada Nabi kalian yaitu Nabi Muhammad Wasallam. Dia juga sudah mendengar sifat Nabi Muhammad sejak 400 tahun sebelum Nabi diutus Mendengar peristiwa menakjubkan itu, sahabat yang tadi menguburkan ular putih itu lantas mengucapkan kalimat "Tahmid alhamdulillah". Sungguh luar biasanya ibadah jin ular putih itu. Setelah mengalami kejadian itu, para sahabat lantas meneruskan perjalanan untuk mengerjakan ibadah haji. Lalu, pada saat para sahabat bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian mereka menceritakan kisah-kisah tadi itu kepada Sayyidina Umar. Mendengar penuturan kisah itu, Syedina Umar langsung berkata, benar sekali, aku pun dahulu pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hal ini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dahulu beliau pernah bersama Syedina Utsman bin Affan. Lalu ada seorang pria yang datang lalu berkata kepada Syedina Utsman, maukah kau kisahkan tentang kisah yang akan membuatmu terheran-heran, wahai Amirul Mukminin? Menjawablah Sidina Usman Ya ceritakanlah Pria itu langsung mengisahkan kisahnya Bahwa pernah di saat Pria itu berada di sebuah lapangan Ia melihat ada sesuatu yang sama-sama Melingkar dan juga bergulat Lalu terpisah Ternyata keduanya adalah dua ekor ular Namun Salah satu dari dua ekor ular itu Mati akibat pertarungan sengit itu Pria itu langsung menghampiri Ular yang mati itu Lalu ada hal aneh yang muncul dari ular itu Terciumlah bau wangi beraroma meisik dari ular berwarna kuning itu Pria itu lantas berprasangka bahwa ada sebuah kebaikan pada ular itu Ia lalu mengambil bangkai ular kuning itu dan memasukkannya ke dalam sorban lalu menguburkan ular yang mati itu Setelah itu si pria lantas pergi melanjutkan perjalanan Di saat pria itu berjalan Tiba-tiba ada suara misterius yang berkata, "Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu." Sebenarnya kedua ular itu adalah makhluk dari bangsa jin. Keduanya bertengkar, dan ular yang kamu makamkan itu telah bersyahadat. Dia adalah salah satu jin yang mendengar wahyu Allah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tentang bangsa jin berbentuk ular juga pernah terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dahulu, di saat beliau sedang jalan, Dicumpailah seekor bangkai ular. Lalu, beliau mengkafani bangkai ular itu dengan sorban, lalu menguburkannya. Kemudian, muncullah sebuah suara yang berkata, "Sesungguhnya diriku mendengar, jikalau Rasulullah berkata kepada diriku bahwa Aku akan mati di suatu tempat dan Aku akan dikuburkan oleh orang soli." Karena penasaran, bertanyalah Sayyidina Umar, "Siapakah kamu?" Suara itu menjawab, "Aku adalah sebagian bangsa jin yang ikut mendengarkan kalimat-kalimat Al-Qur'an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di kota suci Makkah, ada sebuah masjid yang lokasinya berada di depan pemakaman Malah. Masjid itu diberi nama Masjid Al-Jin. Dalam kitab Akhbarul Makkah dijelaskan bahwa tempat itu adalah lokasi Nabi Muhammad membuat garis yang melingkari Ibnu Mas'ud. Di mana kala malam itu golongan bangsa jin mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibaca Nabi Muhammad SAW wasallam. Masjid itu disebut juga dengan Masjid Bai'ah karena masjid itu disebut sebagai tempat bangsa jin berbaiat kepada Nabi. Dikisahkan dalam kitab Aja Ibul Makhluqat, dalam majelis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu ada seorang pria Bani Haris yang pergi ke Negeri Syam sebagai orang ke-10 di antara para sahabat. Kala itu, pria itu telat sampai dan terjebak di perjalanan sebab malam itu terasa gelap. Lalu, muncullah cahaya api yang terlihat dari arah kejauhan. Pria itu lalu pergi menghampiri sumber cahaya api itu. Ternyata, di sana ada sebuah kemah yang dihuni oleh budak wanita yang cantik. Lalu, bertanyalah pria itu kepada si budak wanita Kamu sedang apa di sini? Wanita itu menjawab Aku adalah budak dari Vaziro Aku dibawa oleh Jin Ifrit Ia mendatangiku saat siang dan menghilang saat malam hari Pria itu lalu mengajak wanita itu untuk pergi dari tempat itu Tetapi wanita itu menolaknya dengan berkata Aku khawatir Jin Ifrit akan membunuhku Pria itu langsung membujuk wanita itu dan akhirnya budak wanita itu akhirnya mau diajak meninggalkan tempat itu Wanita itu lantas dibawa dengan menaiki unta pria itu Perjalanan lalu berlanjut hingga terbitnya fajar matahari Lalu tiba-tiba muncullah seseorang yang datang dengan menunggangi burung unta yang tak lain adalah jin Ifrit Seketika si wanita berkata kepada si pria Nah itu dia sudah datang apa yang akan kamu perbuat sekarang? Wanita itu lantas bergegas turun dari unta dan membuat lingkaran untuk melindungi dirinya dan membaca ayat sembari meminta perlindungan kepada Allah SWT Kemudian, Jin Ifrit berkata kepada si pria agar segeranya pergi meninggalkan budak wanita itu Namun, pria itu malah berbalik menyuruh Jin Ifrit pergi Alhasil, Jin Ifrit lantas berubah bentuk menjadi singa saat itulah, pertarungan tidak terhindarkan antara Ifrit dan si pria. Namun, keduanya sama-sama tak ada yang kalah. Lalu, Jin Ifrit itu menawarkan tiga pilihan kepada si pria asalkan melampaskan si wanita. Yaitu, memotong rambut Ifrit lalu memberikannya kepada si wanita. Yang kedua, yaitu memberikan unta. Yang ketiga, Ifrit bersedia menjadi budaknya si pria. Namun, kesemua tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh si pria. Ternyata, Jin Ifrit itu mengaku bahwa dirinya tengah mabuk cinta dan rindu kepada wanita cantik itu. Namun, kini si wanita telah diselamatkan dan berada di bawah lindungan si pria. Pria itu langsung membawa si wanita pulang ke keluarganya. Lalu, sesampainya, pria itu malah dinikahkan, sebab wanita itu mempunyai beberapa anak perempuan. Subhanallah. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu alamu